Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman ketemu teman lagi disini saya akan berbagi ini ya ya sebenarnya sih yang paling tepat itu supaya saya tidak lupa gitu apa yang pernah saya tahu supaya tidak lupa nah kalau teman-teman ini mungkin masalahnya sama seperti saya ya bisa mengikuti video ini sampai habis kalau tidak pun tidak masalah mau di loncat-loncat tidak masalah ya Oke. Okay. Di sini sebentar ini supaya nanti mudah. Saya pakai kan karnak. apa ya namanya? karnak ya supaya putih. Okay. Ya di sini saya ingin mengambil nama-nama anak ini. Tetapi yang saya ambil itu hanya nama depan atau nama belakang atau mungkin hanya nama tengah. Di Microsoft Excel, tapi tanpa menggunakan rumus. Caranya bagaimana? Ya, caranya sebenarnya mudah. ya Kita untuk yang pertama, ini kolom pertama. Kalau misalkan ini, misalkan nama panggilan. Nama panggilan ini, misalkan eh, nama depan semua yang dipanggil. Misalkan ya, misalkan ya, kita ambil saja di sini. Kita ketikkan yang pertama ini, harus kita ketik. Aditya. Ya, enter yang pertama harus kita ketik. Ya, terus yang ke bawahnya, biar kok nama depannya saja yang di apa eh, yang ada itu caranya gimana? Yang kolom dua, ini nanti kita ketik "kontrol sama e", ini sudah mengikuti semua. Kontrol sama e. Ya Aisyah, nah, ini kok M, ya karena M, nama depannya M ya. Nah, Muhammad Muhammad. Nah, kalau kita ingin ambil yang nama tengahnya, jadi karena kita nggak ada nama tengah ini ya. Nah, berarti gimana caranya? yuk kita ambil yang misalkan yang sini ya, yang ada nama tengahnya, misalnya Murti ya. Murti. Kita di ya kita kontrol E ini langsung ada namanya ini artificial ini ada nama tengahnya hari roto ini sari nabilah bila 900 ini kaya ini langsung tool ya artinya ini kan langsung satu satu nama ini ya ini matuluk azizah mungkin seperti itu ini mungkin kasih gini ya ah kayak gini oke Terus yang nama belakangnya berarti kita ketikkan saja ini yang pertama itu harus kita ketik ya Ainur Rahman nah. Terus yang kolom selanjutnya tinggal kita pencet kontrol sama E ini ya Kontrol sama E nanti langsung mengikuti semua Ya langsung mengikuti semua Ini tadi seperti misalkan murti ya. ini Aziz seperti itu sih sebenarnya mudah nah, nanti kalau ya pokoknya dicoba-coba saja nanti misalkan kok namanya ingin hurufnya pakai huruf kecil semua ya dicoba saja nanti bisa apa tidak gitu ya coba-coba saja misalkan kalau e. ini nanti berarti huruf depannya kecil semua gitu ya mudah kan itu saja ya, semoga bermanfaat ya eh, cara simple ini semoga bisa bermanfaat bagi teman-teman dan bagi saya sendiri pada khususnya itu saja eh, yang bisa saya bagi semoga bermanfaat Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh